Hai guys, Hai Hai Hai. Harimau Sumatera adalah kelompok satwa karnivora yang memakan daging dan memerlukan makanan sebanyak seperlima dari bobot tubuhnya. Satwa ini biasanya akan melakukan perburuan pada waktu malam secara individual dengan bersembunyi, mengejar, kemudian menerkam dan memakan binatang buruannya. Namun apa jadinya jika di dalam hutan sudah tidak ada lagi mangsa untuk diburu? Ya apalagi kalau bukan pergi keluar hutan dan masuk ke permukiman warga hanya untuk mencari mangsa buruan. Seperti yang dialami oleh warga Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang diresahkan dengan beredarnya video dua ekor harimau tengah berkeliaran di kawasan perkebunan. Dalam video berdurasi 13 detik yang diposting di akun Facebook Tommy Rakesiwi itu disebutkan jika lokasi kemunculan harimau itu diduga di wilayah kebun baru kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci. Diduga tanggal 10 Mei 2022 pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Harimau Sumatera menampakkan diri di perladangan warga desa Kebun Baru, kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, tulis Tommy Rakasiwi. Adanya postingan tersebut membuat warga Kayu Aro, terutama yang berada di wilayah Kebun Baru, menjadi resah dan ketakutan. Kalau memang betul ada, ngeri jika kita mau ke kebun, takutlah, kata salah seorang warga. Sementara itu, Kepala Seksi Balai Besar Taman Nasional Kerinci, Seblat. Wilayah satu Kabupaten Kerinci, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan kemunculan harimau di perkebunan warga. Kita sudah menurunkan tim sore tadi, namun belum sampai ke TKP karena cuaca kabut dan hujan. Tim hanya mengumpulkan informasi dan klasifikasi ke masyarakat yang melihatnya saja. Besok akan dilanjutkan cek TKP, katanya singkat. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya kejadian yang sama juga membuat warga di Jorong Kampung Padang Nagari Ayam Mangi Barat Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat geger dengan kemunculan seekor harimau Sumatera. Raja Rimba dengan nama latin Panthera tigris Sumatera itu diketahui sudah memangsa 14 ekor ternak warga setempat. BKSDA wilayah 1 Sumatera Barat yang menerima laporan tersebut, segera mendatangi lokasi dan memonitoring di beberapa titik yang diduga menjadi home range atau wilayah jelajah harimau Sumatera itu. Dari hasil monitoring yang dilakukan, tim yang dikerahkan ke lokasi telah menemukan beberapa jejak kaki yang mirip dengan kaki si kucing besar tersebut, di sekitar permukiman warga. Kejadian ini sudah berlangsung satu bulan terakhir. Ada sekitar 14 ekor ternak milik warga, 13 ekor kambing dan satu ekor anjing yang jadi mangsa, kata BKSDA Wilayah 1, Sumatera Barat. Ia menuturkan atas kejadian itu, sejumlah warga yang kebanyakan adalah petani yang berkebun karet dan kakao di lokasi tersebut, menjadi resah dan merasa terancam. Berdasarkan keterangan warga setempat, pada hari Kamis pekan lalu, ada seorang warga yang sempat melihat penampakan harimau Sumatera itu tengah memangsa dua ekor kambing. Meski sudah ditemukan beberapa jejak, namun untuk memastikan kembali, pihak BKSDA berencana akan memasang kamera pinjebak atau kamera trap sebanyak empat unit. Selain itu juga sebagai upaya memberi rasa aman kepada warga, BKSDA juga mengimbau masyarakat untuk tidak melepaskan ternaknya secara liar, tanpa diawasi,